di kabar pertama kita awali dengan kebahagiaan yang disuguhkan oleh Leslam Family Kali ini terlihat Abang L lagi mengendarai mobil Lamborghini-nya Papa Aduh Masya Allah, banyak persahabat ya Kebahagiaan memang selalu kita dapatkan Vitamin komplit selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Masya Allah Abang L yang selalu nangenin, yang selalu... Membuat warga Konoha pun persahabat ya tentunya selalu merindukan setiap hari. Al Fatih memang selalu bikin candu. Masya Allah, saya selalu untuk Al Fatih. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Begitu banyak persahabat komentar-komentar positif yang diberikan. Di antaranya dari Konsani Renaldi mengatakan, "Masya Allah, napiin terbangnya si Ayang." Ada juga tanggapan dari GPLSL yang mengatakan. Masya Allah, Allah Akhirnya vitamin terbaru komplit langsung dari pabriknya pula Alhamdulillah Wah wow, Masya Allah Ada juga tanggapan dari Setia.87 Masya Allah Abang Pinter sekali Sina Alhamdulillah paket komplit katanya Masya Allah banget ya Alhamdulillah selalu mendapatkan tentunya cidukan vitamin yang tentunya selalu membuat kita bahagia Berikutnya kita lihat juga persahabat Aksi lucunya Abang El yang ikut meeting dengan Papa Pilar Anak ikut meeting sejak dini, kata Rudi Salim. Gayanya udah yang kayak mau presentasi, nah kata Papa Bilar. Radu Masya Allah. Ini emang gemes banget, persahabat. Makin lucu, makin pinter makin saleh. Pokoknya komplit banget nih. al mudah-mudahan selalu menjadi penyemangat bagi kedua orang tuanya. Amin. Kemudian juga, persahabat, ya vitamin yang kita dapatkan dari... Sonia Wibisono, mengunggah potret kebersamaan dengan Leser Family di tempatnya Rudi Salim. Wow, terlihat ya idola kesayangan kita memang lebih fresh banget. Alhamdulillah, Lebaran tentunya bisa berkunjung juga ke tempatnya Rudi Salim. Mudah-mudahan sehat selalu, selaturah mitra selatur terjaga dan terjalur dengan baik. Dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan, selalu dilancarkan dan dimudahkan. Dukungan dan doa. Pastinya soal kita berikan untuk idola kesayangan kita. Dan lagi-lagi persahabat. Aksi lucunya Bang L yang selalu bikin tentunya semua orang pastinya bangga dan kagum. Kita lihat nih di video ini terlihat ya Bang L sudah pinter ngoceh banget persahabat. Dan kita juga persahabat ya, tentunya mengucapkan Happy birthday buat Rudy Salim Mudah-mudahan sehat terus dan semoga Semakin sukses untuk koru Rudy Amin, doa terbaik juga Untuk koru Rudy ya, Masya Allah yeah. Alhamdulillah persahabat ya, tentunya Komplit vitamin yang selalu kita dapatkan Langsung dari dalam kesayangan kita Dan kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh Sonia Wibisono Foto keluarga lengkap ya Sukses terus Leslar Entertainment Alhamdulillah persahabat Leslar pun tentunya disebut pasangan terhits ya oleh Sonia Wibisono, masya Allah, makin bangga idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang baik, oleh orang hebat, pokoknya tentunya kita bangga dengan idola kesayangan kita, masya Allah. Komentar pun begitu banyak diberikan di pasangan ini. Di antaranya dari akun Kiki. Kiki 6352 mengatakan Masya Allah sukses dan sehat terus Leslarku dan si Gemas mati. Salfok Bunda Lesti cantik banget katanya itu Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan dari Dinda Yanti 789 Bismillah sukses selalu kerjasamanya dengan Leslar Cici dan semoga usahanya makin berkah. Amin. Doakan yang terbaik ya mudah-mudahan Leslar. ...tentunya selalu dimudahkan segala urusan apapun itu. Amin. Kemudian juga persahabat kita lihat di postingannya Bibi Indi. Bibi Indi satu jam yang lalu mengunggah potret kebersamaan keluarga. Di tahun 2019, potret tentunya kebersamaan dengan Bunda Lasi juga. Dan kemarin, persahabat, ya di Cianjur. Di tahun ini, persahabat, ya, potret kebersamaan pun terlihat, Masya Allah. Tahun 2019 dan tahun 2023... Sama-sama tentunya memancarkan aura yang sangat positif Masya Allah, Alhamdulillah Hingga banjir komentar positif juga diberikan Banjir tentunya komentar-komentar yang luar biasa Kita lihat persahabat Di antaranya dari akun 23andr mengatakan Bunles cantik amat Ada juga tanggapan dari kilau kejaran Masya Allah, Kuartat gelis Katanya tuh, wow, Masya Allah Semuanya sangat cantik Alhamdulillah persahabat ya Tentunya keluarga tetap terlihat harmonis, rukun Kita makin kagum dan bangga Dengan tentunya keluarga besar dari Leslar Family Berikutnya juga persahabat kita lihat outfitnya Papa Bilar Outfit Papa B ini bukan kaleng-kaleng persahabat ya Kita simak pertama dimulai dari kacamata yang dikenakan oleh Papa B Itu mereknya Dior Dibanderol juta ratus delapan untuk kemeja yang dipakai oleh Papa B. Ini harganya bukan kaleng-kaleng, mencapai lima belas juta empat rupiah, dan untuk sepatu yang dikenakan dibanderol empat belas rupiah. Wow, harga yang sangat amat fantastis! Kemudian, juga kita lihat outfitnya, Bang L. Jaket tersahabat yang dipakai oleh... BBL, ini merek Bos, persahabat, ya dan tentunya celananya juga ini satu style dibander 4.250.000 rupiah untuk kaos putih yang dipakai oleh Abang El merek Fendi mencapai 2.590.121 rupiah Masya Allah, berkah barokah. Mudah mudah-mudahan rezekinya lancar rezekinya bisa nular ke kita semuanya, amin doakan yang terbaik mudah-mudahan kita juga semuanya selalu dilancarkan rezekinya kemudian juga persahabat kita lihat ada sebuah artikel mengenai fashionnya Leslar lebaran yang sangat tentunya dikagumi oleh banyak orang infografis Lesli kejuara bersama Rizky Bilar dan anaknya tampil beda saat momen lebaran tampil beda saat lebaran nih sahabat, ya kita lihat nih dari celebrities ID Lesti Kejora dan Rizky Bilar tampil beda di saat tentunya para selebritis mengikuti tren warna hijau sage untuk outfit lebaran. Momen itu terlihat keduanya berfoto dengan sang anak Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Potret itu perlihatkan gaya busana warna hijau dengan tentunya nuansa yang berbeda, yakni hijau emerald. Tak lupa Lesti juga tuliskan, Caption dalam unggahannya Day dua Idul Fitri Masya Allah Wow luar biasa Memang fashion guna Lesti selalu the best Kita bangga dan kita pastinya Selalu kagum dengan idola kesayangan kita Doakan yang terbaik persahabat Semoga Leslar selalu memberikan Kejutan untuk warga Konoha Dan jangan lupa juga persahabat ya Tentunya sudah di up vlog terbaru Leslar di channel Youtube nya Leslar Entertainment Semangat untuk mendukung karya-karya terbaik Dari idola kesayangan kita